Assalamualaikum semuanya Kali ini saya akan mereview Bagaimana cara menonton KKN Di desa penari Di browser Dan saya saranin Mencarinya itu Di UC browser Yang pertama Jika anda belum mendownload UC browser Kalian harus mendownloadnya Terlebih dahulu Kenapa saya saranin Nonton di UC Browser karena aplikasinya itu lebih cepat daripada di Chrome atau di layanan internet lainnya yang ini saya carikan UC Browser nah cari aja yang ini nah yang itu kalau hp anda kentang mungkin anda harus mendownloadnya nya yang versi lit tinggal atau yang versi kecil cari saja uci mini nah ya yang ini kalau saya pakainya yang UC mini karena saya HP nya kentang kalau sudah sudah di download Masuk ke aplikasinya. Nah, saya kan sudah mendownload, tinggal masuk saja. Oke, kita sudah masuk. Cari saja situs rebahin. Nah, untuk situs ini, ini adalah situs IndoXXI yang sudah diblokir, jadi film-film yang di indo XXI ini dipindahkan di link rebahin ini ya guys kalau anda bingung cari link indo XXI, carinya itu direbahin aja oke kita cari pencet nah jika sudah pencet aja itu yang paling atas hmm. kita menunggu sebentar ya guys karena koneksi saya ini tidak stabil ya atau dikatakan sedikit nah jadi berandanya itu seperti ini kita kembali lagi nah itu yang paling atas yang ada tulisannya di bawah angka itu kan ada angkanya 104237198194. Nah, masuk aja. Nah, kita cari di tanda kaca pembesar itu pojok atas kanan kita pencet. Kita cari. Tulis aja KKN KKN di desa penari uncut oke okay. kita cari nah. oh salah salah guys KKN di desa penari aja Masih loading, maaf ya guys, karena keterbatasan sinyal. Nah, tuh udah kesediaan, dan resolusinya itu udah FHD full HD ya guys, dan ini benar asli. Oke, okay, sekian saja dari saya semoga video ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hah? jangan lupa subscribe oh. dan like dan share oke okay.